Adik-adik, boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Nah, sekarang kita siapin alkitabnya yuk. Kita mau buka Mazmur dari kitab Mazmur 136, ayat yang pertama sampai ketiga. Udah? Mazmur 136, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kalau udah ketemu, kita baca yuk bareng-bareng yang berbunyi demikian.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 Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita mau dengerin firman Tuhan yuk. Halo, selamat pagi adik-adik di kelas tanggung. Wah, ketemu lagi sama Karina. Karina udah lama banget nih ketemu adik-adik. Coba Karina lihat dulu ya. Hmm, bagus banget udah pada standby di depan HP, di depan laptop, atau di depan TV-nya. Nah kali ini kita mau dengerin firman Tuhan yang ada di Alkitab Kalau gitu kita buka dulu yuk Alkitabnya yang tadi udah kita siapin Kita mau buka kitab dari yang paling awal banget Ayo apa yang paling awal kitab apa ya? Depannya itu hurufnya K Apa? Betul kejadian Kejadian berapa? Kejadian 9 Kita buka sama-sama ya adik-adik Kejadian 9, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga Oke, udah dapat semua? Gampang banget ya nyarinya ya Kalau gitu kita mau taruh dulu alkitabnya Dan kita satu di dalam doa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa memberkati kami, memberikan berkat kepada kami Pada pagi hari ini ya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Engkau boleh berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik Inilah doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya amin Nah kalau udah doa kita mau baca nih Alkitabnya yang akan dibacakan oleh teman kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cucullah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara.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 Nah itu tadi yang udah kita baca dari Alkitab Nah sekarang Karina mau tanya nih sama adik-adik Kalau di sekolah kan kita belajar IPA ya adik-adik ya Apalagi kelas tanggung nih udah pasti tahu banget jawabannya Nah di dunia ini ada berapa makhluk hidup? Ayo Ada berapa? Tiga Apa aja sih makhluk hidupnya? Ada tumbuhan Ada hewan Kalau kita disebut apa? Manu, siap. Iya, betul. Adik-adik, ada tiga. Nah, kali ini karena mau kasih tahu, mau ceritain ke adik-adik tentang seorang nabi yang barusan kita baca nih. Kalau tadi ada tiga jenis makhluk hidup karena juga mau kasih tahu nama nabinya itu dari tiga huruf juga, depannya N, belakangnya H, Ayo, apa coba dibaca? Dibaca betul, namanya Nabi Nuh. Nah, emang kenapa sih Nambi dulu itu, Kak? Karena mau ingat-ingat sedikit ya, kalau adik-adik masih ingat Dia itu pokoknya ada kaitannya tentang batra Ada kaitannya sama hewan-hewan Dan yang paling penting ada kaitannya sama air bah Nah, kalau adik-adik agak-agak lupa mungkin sama ceritanya Ataupun agak-agak ingat sih, Kak, tapi abis itu ngapain ya?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 lah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu.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 Nah tadi adik-adik udah nonton videonya, udah agak sedikit inget lagi ya tentang ceritanya. Jadi kenapa adik-adik Tuhan tuh mengizinkan untuk memberikan air bah kepada manusia-manusia itu? Karena saat itu manusianya itu jahat banget dan cuma keluarga Nabi Nuh aja yang dia itu taat dan hidupnya itu baik dan nurutin semua perintah Tuhan. Nah setelah yang tadi kita udah tonton itu adik-adik videonya, kita bisa lihat kan kalau Allah itu akhirnya berjanji ke kepada Nabi Nuh untuk tidak mendatangkan air bah lagi. Terus janjinya itu tandanya apa sih? Tandanya ada pelangi. Pelangi ada berapa ya warnanya? Me -ji -ku Hi, Kuhi Ni, Yu. Nah terus adik-adik karena mau saya tahu juga nih, yang tadi udah kita baca, Tuhan itu kan menyuruh manusia, menyuruh manusia lewat nabi Nuh itu untuk memenuhi bumi, untuk beranak pinak dan juga memelihara tumbuh-tumbuhan dan alam seperti itu ya Kak adik, adik. Nah, itu kita itu disuruh Tuhan untuk berkuasa untuk semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau udah kayak gitu Adik Adik, kita tuh sebagai teman kerja Allah kita harus ngapain ya, eh tunggu deh kak teman kerja Allah itu gimana sih maksudnya teman kerja Allah itu maksudnya gini, adik-adik kan pasti punya teman yang deket banget ya deket banget pokoknya, pokoknya kalau kita bilangnya itu CS banget deh CS banget, dia tuh tahu cerita kita dia juga tahu kesukaan kita, semua baik-baik kita nah kayak gitu, kita sama Allah itu juga CS banget, deket banget pokoknya adik-adik nah Terus, Allah itu maunya apa sih? Kalau misalnya kita cs banget, Allah maunya kita itu menjaga, terus merawat. Terus, apalagi memelihara makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Apa aja tadi makhluk hidupnya? Hewan, tumbuhan, sama manusia. Coba karena mau bahas dari apa ya? Dari hewan dulu deh, ada adik, adik, ada nggak yang di rumahnya tuh melihara hewan entah itu misalnya hewan peliharaan kayak e, kucing, e, anjing mungkin atau ikan yang suka ikan cupang tuh misalnya ada di rumahnya, ayo coba karena mau kak mau tahu siapa yang melihara, wah lumayan juga. Terus adik-adik sikapnya gimana kalau udah pelihara? Apa cuma maunya doang, lagi pengennya doang. Ih, lucu banget. Atau tiap hari dikasih makan, dikasih minum, disayang-sayang. Kalau tidur dikasih tempat yang nyaman. Kayak gimana? Jadi sikap kita harus gimana? Harus merawat Adik Adik. Nah, terus kalau tadi itu tentang hewan, sekarang kita bahas tentang tumbuhan. Ada adik, adik ada enggak? entah mungkin cuma satu tumbuhan atau mungkin satu satu bunga aja di depan rumahnya. Ada enggak? Biasanya mama mamanya suka tuh nanam tumbuhan. Nah, kalau misalnya ada di depan rumahnya sedikit aja. Ada adik, adik? Mungkin males ya kalau misalnya nyiramin tumbuhannya. Tapi, ada adik, adik ada enggak udah nggak pernah nyiram tanaman, tapi ada adik, adik malah cabutin daunnya. Itu boleh atau enggak ya? Nggak boleh, kalau adik-adik nggak bisa merawatnya, minimal jangan merusaknya, adik-adik. Jadi, kalau misalnya adik-adik, aku suka susah kak kalau misalnya suka lupa, kalau misalnya harus nyiram tanaman terusan, ya udah nggak apa-apa, mungkin adik-adik bisa, kalau lagi ingat, disiram seingatnya aja, tapi minimal jangan merusaknya, adik-adik ya. Nah, itu kan tadi udah hewan, udah tumbuhan, sekarang tentang... Manusia ada adik, adik siapa nih yang kalau misalnya sama temen-temennya, sama adik kakak, sama mama papanya, itu sikapnya gimana? Sikapnya saling ngejailin, mungkin ke adik kakaknya atau ke temennya, atau mungkin hmm, suka kalau misalnya dimintain tolong, ah males, ah aku gak mau, aku males sama dia kayak gitu. Itu baik atau enggak ya? baik jadi adik-adik kita ini hidupnya kan enggak sendiri nih di di dunia ini kita ada kita itu hidup berdampingan sama hewan, sama tumbuhan dan sama manusia lainnya adik-adik. Jadi kita harus bersikap baik kita nggak boleh nendang-nendang ke manusia atau mungkin ke pohon kita nggak boleh lempar-lemparkan batu entah itu ke hewan ataupun ke manusia kita juga nggak boleh pukul-pukul hewan ataupun ke manusia atau mungkin kita juga nggak boleh metik-metik uh, tumbuhan seperti itu adik-adik nah terus kalau misal kak aku udah semua lakuin itu kak aku tuh baik semuanya nah kalau gitu, karena mau ngasih satu tugas untuk kehidupan adik-adik contohnya gimana? misalnya adik-adik, kalau misalnya lagi keluar gitu, boleh loh, bawanya botol minum sendiri aja, gak usah beli-beli mulu kan, sayang sampahnya kalau misalnya dibuang kalau buang sampah harus di tempatnya kalau misalnya bawa minum bawa aja botol minum nah, terus adik-adik kalau misalnya ada adik, adik udah melakukan itu juga, aku udah ngelakuin itu Kak, aku udah ngelakuin itu, justru dia tuh yang gak ngelakuin kayak gitu nah kalau misalnya kayak gitu, ada adik, adik boleh loh kasih tahu temennya atau kasih tahu mama papanya atau mungkin ikut bantuin ikut bantuinnya gimana sih Kak? misalnya kakaknya adik-adik nih buang sampah sembarangan Nah, daripada adik-adik capek, ini ngomelin mulu, udah dibilangin, tapi dia gak denger-denger. Ya udah, kita pungut aja sampahnya, terus kita taruh di tempat sampah. Jadi, sama-sama enak ya adik-adik ya, daripada adik-adik capek kan, ngasih tahu terus, tapi gak mau dibilangin. Mending adik-adik pungut -adik aja sampahnya, terus taruh di tempat sampah. Kayak gitu adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik semua yang tadi kita lakuin semua yang tadi udah kita bahas dari hewan, tumbuhan, dan manusia cara merawatnya, cara memeliharanya itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah sebagai teman kerja Allah atau sebagai teman CS nya CS banget, deket banget sama Allah kayak gitu adik-adik kalau kita bisa sayang sama hewan, kalau kita bisa sayang sama tumbuhan, dan kalau kita sayang juga sama manusia dan orang-orang sekitar kita, kita tentunya akan dan pasti sayang sama Allah kalau sama yang kelihatan aja kita nggak sayang, gimana kita bisa sayang sama yang nggak kelihatan, ya kan adik-adik jadi karena mau ingetin lagi adik-adik untuk hidup merawat dan memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita, nah abis ini adik-adik akan ada aktivitas yang akan dibawain sama Kanomi. Naomi adik-adik boleh ikutin aktivitasnya dan nanti dikumpulin di grup Whatsapp LKPA adik-adik nanti karena tunggu dan akan karena lihat hasil adik-adik demikian firman Tuhan, amin Shalom adik-adik selamat hari Minggu gimana firmannya hari ini dapat dimengerti kan hari ini Kak Nomi ingin mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Aktivitas kali ini Kakak mau ngajak adik-adik membuat mind mapping. Adik-adik yang belum tahu mind mapping, Kakak kasih tahu lihat ya. Ini dia contohnya. Alat-alat yang akan kita butuhkan pada pembuatan kali ini adalah Karton Manila atau bisa juga kalau nggak punya kertas Manila pakai kertas AFS, pakai spidol, pensil atau pulpen berwarna atau perlengkapan tulis yang lainnya. Karena ingin adik-adik menggambar pelangi, kemudian di bawah gambar pelangi kakak mau adik-adik membuat judul. Aku takut akan Tuhan karena itu aku seperti ini. Nah setelah sudah membuat judul mind mapping kita Sekarang kita membuat mind mappingnya Kakak ingin meminta adik-adik untuk menggambar diri kalian sendiri Terus gambar tunggu-tungguhan Gambar hewan yang kalian pelihara atau hewan yang kalian sukai Dan gambar satu lagi yaitu gambar orang lagi Seperti judul yang telah kita berikan Kakak mau kalian menuliskan apa yang harus kalian lakukan terhadap sesama, terhadap hewan, dan terhadap tumbuhan. Contoh kepada sesama, menghormati dan menghargai orang lain, membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Dan contoh kepada hewan, misalnya memelihara dan memberi makan, dan sebagainya. Kalau kepada tumbuhan, contohnya, Merawat, menyiram, dan sebagainya Nah, jangan lupa ya adik-adik Pembuatnya harus se kreatif mungkin Setelah kalian selesai membuatnya Kakak ingin adik-adik meminta mama Atau papa kalian untuk memberikan parah Sekarang, Kanomi dan Karina Tunggu ya foto kegiatan aktivitasnya di grup Tuhan Yesus memberkati Adik-adik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 Untuk menutup ibadah kita pada hari ini sesuai firman yang tadi sudah disampaikan, mau undang adik-adik untuk berdiri, kita mau angkat pujian penutup yang berjudul Nabi Nuh. Nyanyi kita udah gerak yang banyak banget sambil nyanyi, terus kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah bikin aktivitas, kita juga udah bikin, bikin apa? bukan bikin, tapi ngasih persembahan, nah sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini, lewat doa ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, ya Tuhan terima kasih engkau senantiasa memberkati ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhir pada pagi hari ini ya Tuhan kami ingin melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan seperti sehari-hari. Engkau boleh berkati kami ya Tuhan dalam melakukan aktivitas kami. Engkau juga boleh berkati untuk firman yang telah kami dengarkan sehingga kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. nah doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari minggu adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah!